ayo hey, what's up gang? welcome back to my channel Detective slot si penyelidik slot gacar hari ini Oke, okay, hari ini gua bawa uh, modal 1,5 juta ya di bettingan 30.000 langsung saja kita ke TKP nya spin turbo 30 kali let's go oh ya yeah, buat kalian yang lagi nonton thank you sudah klik video ini jangan lupa dibantu dengan like Share sebanyak-banyaknya, subscribe-nya juga dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggal informasi baru dari detektif ya. Karena detektif akan selalu olah-olah TKP bersama kalian. Ya, jadi pola apapun hari ini kalian bisa ikutin ya. Mudah-mudahan kita sama-sama gacor sama-sama cuan di, di, di, di sini. Oke, di sini kita dapat sketchernya ya. Dikasih sketcher gratis kita. Sering gue bilang sketcher sama dengan profit. Ingat, sketcher sama dengan profit. Jadi berapapun kemenangannya hari ini kita profit guys ya oh ya jangan lupa juga ini gue sering lakuin nih guys ya kalau misalnya kalian itu sudah profit sudah menang banyak jangan lupa langsung dilakukan wd guys jangan lupa langsung lakukan tarik dana kenapa takutnya kemenangan kalian itu terdeteksi jadinya kalau kalian main terus lanjut lagi kemenangan kalian itu profit kalian itu disedot lagi jadi kalau udah menang berapapun jangan nafsu guys jangan bernafsu ya nafsu itu dosa langsung lakukan tarik dana agar dana, dana kalian itu aman. Jadi kalau bila perlu ya kalian buat akun baru lah. Jadi akun kalian itu tidak ada pertinggalnya gitu ke uh, jejak jejak jejak kemenangan kalian itu ya. Daftar akun baru, depo main depo lagi main lagi guys. Jadi gitu triknya ya. Oke di sini penggali masih kali 7 ya. Cincinnya pecah kali enam. Oke okay. dikasih nice 800 ribu guys ya lumayan lumayan lumayan sih lumayan lumayan lumayan Sketcher gratis kemenangan 1,5 juta gila gila gila penggali sudah 13 kali oke okay, kita connect lagi anjir anjir anjir super B kita ya super B dikasih lagi 1,5 juta anjir connect lagi connect lagi Ayo dong, spin terakhir, berikan terbaik okay. Kalau bisa, ini profitnya nih harus belasan juta, ya. Belasan juta, kalau bisa, leper, kalau perlu lebih lagi kita sih, ya. Oke, okay, mega kita, 1,3 juta. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. kita menang 4,3 juta, ya. Oh ya, kalau lupa, ini mau informasi ke kalian, ya. Kalau gue itu main di situ 777 ya. 7 nya 3 kali. Kenapa gue senang main di sini? Ini situs paling gacor, paling terpercaya. Lu menang berapa, pasti dibayar di sini ya. Bayar tuntas, nggak dicicil ya. Emang kredit dicicil, iya iya. Jadi lu menang berapa pun tetap dibayar di sini, guys ya. Linknya gue cantumkan di kolom, kolom komentar. Jadi kalian bisa klik linknya langsung, cus ke TKP-nya bersama gue ya. polanya kalian bisa lihat di video-video gue. Di video-video selanjutnya, eh sebelumnya juga ada tuh pola-polanya, kalian bisa ikutin. Oke, okay. wah gila ini Kuning, hijau, pecah Biru, pecah Petirnya dong Wah, di skip mah dia Kampret kakeknya Oke, okay, kita ke uh, Gue backspin aja 3 juta, oke okay. Gue backspin aja Gue gatel sih, gatel gue Oke okay. Adrenal gue terpancing ini Gue ini anti banget guys ya Kalau dikasih scatter itu Kemenangannya segitu-segitu Gue itu anti banget sebenernya guys ya saya kayak tanggung banget gitu Tanggung Jadi gua bayar aja nih spinnya ya Gue mau ini gua tuh menangnya sejauh apa nih hari ini ya Oke okay. Belum Wajir kali 10 di skip itu Bener dong kayak Kali 10 di skip loh tadi itu Wajir Wajir Ayo oke Ayo oke, Berikan terbaik ya Oke okay, belum belum jebret. Anjirlah sekali empat. Tapi kalau pecah Oke, okay, oke okay, oke okay, gini, Pak. Oke, okay, dikasih lagi nih. Berapa nih? Berapa nih? Anjir, kasih nice lumayan ya. Belum balik profit tapi kita. Belum balik profit. Ya kalau bisa jangan ini ya, jangan sampai jangan sampai Menangnya jangan sampai dibawa kita by spin tadi ya Oke okay lah ya Oke okay lah ya Oke okay, gue udah profit banget nih Sampai jumpa di TKP selanjutnya Adios